kalah oh, okay. sudah sudah mas keren naik tuh oh, naik tuh adik adik adik masih adik wuh uh. sampai sampai dan itu semua semacut banget kalian lihat nggak itu oh itu mobil semua itu kalau dijejerin oh do do do do oke okay, oke okay. check we hewan Pribadi, sekarang kita udah sama. Ini adalah tangannya Hajar, dan aku mau kabel Misalnya, bisa jam ayah aku pakai banget, dan musim liburan juga, dan sepertinya boleh-boleh kembali dibuka ya, akses dari alur kota jadi banyak orang itu. Dan itu adik aku yang tetap pendiam, seperti biasanya, kayak kamu ya. habis, seringan aku ngomong, tapi harus aku udah cinta. Oh saya nggak ngerti Oh, itu G expo Nah itu gerbang masuk menuju tak terbatas kita Di gedung G-Expo ke Mayoran Per mobil Bo hey, International Expo, Jakarta International Expo Come on daddy, pay it for me, pay it pay, it. pay it. Nah itu, tiket parkirnya ya, satu mobil Rp30.000, kalau untuk empat Rp40.000 untuk sekali masuk di Jakarta Fair, Kemayoran, sampai 17 Juli ya Begitulah, kurang-kurang Halo Mas, have a nice day Masih oh. oh, was mulai berlari-larian ini Malas antri, sekian di sini untuk pembelian tiket masuk secara online, apa nyapa? Nyapa antri ya Bek ya? Tapi gak misalnya antri, itu pasti transfer-transfer Ya yeah, was tak, antri aja Bek Oh okay. okay. uh, belum orang Sudah siap ready tadi Masih nungguin tiketnya Tanya Om tiket tiketnya Oke okay, deh let's go let's go apa Mbak cari apa eh, sampai di mana Bunda pekan raya pekan raya, pekan raya. nggak tahu adik adik Ke sana bisa, ke sana juga. Eh, sorry, sorry, ke sana, ke sana, ke sana. Kemana ke mana dulu, Mbak? Apa ke sana dulu? Oke, halo Mbak. Oke, wih, keren. wah, ada banyak. 看看 Allé! balloon balloon keren sih saya melihat dari segi produksi uh, perlengkapan pameran ini benar-benar mewah soalnya aku dorong itu enggak awake. Tepatnya apa apa Thank <laughs> Take it's, it's fun Wash, wash. eye tu, tu, tu, tu, Domi. Kalian mencintain Domi, pasti terpuaskan dedek Guti gue. Jadi gue gede kayak susu lorong lorong. Meriah dia. Mbak, halo. Dia lagi di mana? Iya, aku buka masker ya, buah master. Lagi di mana? Lagi di Jakarta, laki. kan? Penang kan? sandal, kan? sandal gratis ya oleh, ulang ulang tahun sama apa? ya? ya gratis? iya tapi aku gak mau jadi bayar resmi 50 50000 untuk terus tiketnya dijual satu, di... orang lebar जय everybody. एवरीबॉडी mana lagi mana ya di jakarta sampai to masker lagi di jakarta Fair lihat-lihat kesel gak, Ben? orang kesel <laughs> macet macet macet-macet yeah. adek, yeah. ya Allah ikut diam okay. saja sepatu iya, adek cari sepatu masih belum ada yang cocok masih belum ada yang cocok nah. oh iya, adek sariawan saya lali makannya gaun abaneh Dong, dong, dong, dong hai, hai. ayo itu bar dulu dong itu kecamatannya banget ini masih dong cari cari ini cari yang gata. cari ini cari ini cari cari Oh, kata X tuh, wah, gede banget padangnya. eh Dekornya main banget sih, kita nggak Dekornya gak kaceng-kaceng Gak tipu-tipu bagian dekornya Aku emas tulus Jika suatu hari aku bisa menonton konsernya dari dekat 2022 ini minggu Selesai. minggu depan ini terakhir keliling-keliling nah, keliling. di, di borong eh. semuanya enggak mau pakai uang cash kredit mau dicicil aja kayak mau pindahan telepon mesin cucinya AC-nya kulkasnya perabotannya di Jakarta fair enggak mau cash maunya kredit ya tinggal bayar DP Langsung. uang gaji Anda utuh enggak habis tahu. ya untuk beli barang kesayangannya nah Ingat Adira Finance ya, apapun beli barangnya, FK 2022 harus ada TV ditentukan Ayo Pak. topping, topping. Oke okay, sudah siap digoreng ya ini ya udah ada kualinya terus sudah oke oke oke deh ini sudah morot ayo bakar di seyalah ayo Ini pertama kali bakar Uh. <tuh>. Oke okay, aku deg-degan, aku deg-degan ya. ya aku deg-degan ya Oh, Walaah kik sumpitku error nih. Ya. <laughs> kik Perunnya malah sare aku guys Seperti kepetihan Bang gue komen ya. Poh. sampai error ngene. Error lengkung. namunnya masuk ini enggak bisa dibuka oh, oh, oh, oh, aku kepletian Lutus Lutus Lutus